Ternyata makmur dan berkelimpahan itu ada sainsnya, ada ilmu pastinya. Mau tahu? Salah satu cara memperoleh kemakmuran adalah dengan berbisnis. Bisnis, kita bagi dalam tiga level. Setuju ya? Ada bisnis 1.0 yang dikatakan sebagai basic atas dasar fondasi ilmu berbisnis. Kalau bisnis tidak bisa melewati bisnis satu nol, maka bisnis tersebut belum dikatakan bisnis. Masih inkubator atau masih infant, bayi atau kalau sudah jalan hampir setahun, masalahnya masih masalah basic, pasti bisnisnya tak lama lagi akan mati. Dalam level bisnis tersebut, strategi manajemen, pengelolaan, SDM semua berbeda caranya. Misalnya CEO bisnis 1.0 dengan CEO bisnis 2.0 dengan CEO bisnis 3.0 juga berbeda. Berbeda masalah, berbeda gaya dalam setiap levelnya. Dalam bisnis 1.0, CEO-nya minimum mengerti atau memahami sabuk hijau manajemen. Dalam bisnis 2.0, CEO-nya minimum sabuk hitam dalam memahami dan mempraktikkan manajemen bisnis. Dalam bisnis 3.0, CEO-nya harus sudah master. Kita lompat sebentar, keluar topik. Kalau ada yang mau bermitra, mengajak saya bermitra bisnis, Anda bisnisnya harus sudah 2.0. Sebaliknya, kalau saya mencari mitra atau menawarkan bisnis, bisnis saya juga harus sudah bisnis versi 2.0, alias tidak lagi mempermasalahkan bisnis 1.0. Nah sekarang, apa maksudnya bisnis dikasih versi tersebut? Mitra macam apa yang saya cari? Atau bisnis seperti apa yang di 2.0 yang harus ditawarkan? Kita sepaham dulu bisnis. Bisnis 1.0 ada beberapa masalah yang harus diselesaikan dan harus sudah autopilot. Satu, masalah produksi. Dua, masalah omset atau sales 3 biaya-biaya 4 masalah pembukuan lewati hal ini Anda berada di bisnis 2.0 minimum semuanya sudah diselesaikan bahkan bisa autopilot kalau Anda ada produk tapi salesnya belum tercapai atau biayanya besar sehingga untungnya tipis, itu Anda masih dalam masalah bisnis 1.0. Segera selesaikan, segera autopilotkan, maka bisnis 1.0 tersebut bisa naik ke 2.0. Jadi, dalam bisnis 2.0, kita sudah tidak bicara lagi omset, biaya-biaya, produksi yang harus dilakukan di semua itu harus diselesaikan di bisnis 1.0 lalu ada bisnis 2.0 baru masalah muncul yang lebih rumit perlu strategi bisnis baru berbisnis mulai dengan banyak jurus kungfu jurus silat, jurus karatenya tergantung gelanggangnya, tergantung kompetisinya kalau seorang bisnis owner 2.0 dan CEO 2.0 biasanya orang sudah jago berantem dalam banyak gelanggang dan faham jurus beradiri dan serangan bisnisnya juga sangat banyak variannya. Sekali lagi, apa itu bisnis 2.0? Kita akan urai, yang dimaksud bisnis 2.0, salah satunya ada brand atau merek, ada regulasi pemerintah, tapi sebentar ngomong-ngomong, sahabat sudah nggak ada masalah kan, dengan masalah 1.0 atau 1.0 dengan sales, jualan sudah bagus kan, sudah lewat masalah 1.0, atau masih ribet urusan 4 persoalan tadi, lah bagaimana kalau itu masih bermasalah bagaimana Indonesia bisa jadi nomor 5 besar di dunia tahun 2030 orang kita masih beribet di 1.0 tuntaskan dulu 1.0 lalu masuk 2.0, tapi sebentar Anda masih bermasalah dengan satu 1.0 ya Bagaimana kalau saya ajari semuanya biar lewat ini semua ilmunya Bagaimana kalau saya ajari mulai dari bisnis versi 0.0 dari belum punya bisnis lalu bisnis 1.0 bisnis 2.0 dan 3.0 bagaimana tapi ilmu dari pengalaman saya pribadi setuju ikuti video berikutnya